Kemudian selamat malam. Alhamdulillah hari ini dapat orderan dari Mas Hasan Matani, Matani ya. Ini dari dalam Bali. Ia memesan ini ya. Ada sepuluh. Ini sepuluh apa namanya? Seblur udang ya. Kita akan ini, ini kita kasih gunung satu tiga musan ini tiga ini dua ya itu kasih satu ini ada 10 buah tadi ini siap 2 ini jangan 8 kita hitung dulu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan 10. nah ini bonus atau oke okay, sebelumnya jangan lupa subscribe like komen dan share ya kalau yang dibeli ini kita udah siapin ini kita akan ini oh, kita bungkus bungkus bungkus ini dan sistem pembayaran secara COD atau bayar di tempat benar Kita masukkan dulu Selesai nanti, kita kirim ke JND, MRT, atau dengan cukup Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.